Pesawat Ruang Angkasa Jepang diluncurkan ke bulan sebagai misi peluncuran pertama kalinya di negara itu. Peluncuran tersebut dilakukan oleh SpaceX Elon Musk di Cape Canaveral di negara bagian Florida, Amerika Serikat, usai ditunda dua kali karena pemeriksaan pra penerbangan tambahan. Pesawat Ruang Angkasa diproduksi oleh startup iSpace yang berbasis di Tokyo, Jepang, dan meluncurkan dengan roket Falcon 9 pada pukul 2.38 pagi waktu setempat. CEO startup Takeshi Hakamada menyatakan misi peluncuran tersebut meletakkan pesawat di bulan untuk menjadi sistem ekonomi yang kuat. Misi iSpace yaitu program pertama disebut Hakuto Air yang berarti kelinci putih dalam bahasa Jepang. Hakuto adalah salah satu dari lima finalis dalam kompetisi lunar express Google untuk mendaratkan penjelajah di bulan sebelum tenggat waktu 2018 dan berakhir tanpa pemenang. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa pendaratan pesawat di bulan diharapkan bisa mendaratkan di sisi bulan yang terlihat pada April 2023. Pesawat ruang angkasa tersebut memiliki ukuran sekitar 2 meter kali 2,5 meter dan mencakup muatan penjelajah 10 kg yang dibangun oleh Uni Emirat Arab. Adapun Uni Emirat Arab adalah pendatang baru dalam perlombaan antariksa. Tetapi, baru-baru ini mengirim penyelidikan ke orbit Mars pada tahun lalu. Jika berhasil mendaratkan di bulan, maka akan menjadi misi bulan pertama dari negara Arab. ISPACE dalam peluncuran itu juga ikut membawa dua robot yang diproduksi oleh badan Antariksa Jepang dan sebuah disk dengan lagu Sorato oleh band rock Jepang Sakanaction Nation yang aslinya ditulis untuk mendukung kompetisi Google. Adapun, ISpace e menyatakan tujuannya untuk menyediakan layanan transportasi berkeluhan tinggi dan murah ke bulan. Bertujuan untuk memperluas lingkup kehidupan manusia, keluar angkasa, dan menciptakan dunia yang berkelanjutan dengan menyediakan layanan transportasi berkeluhan tinggi dan murah ke bulan, ungkap pihak ISpace. E